Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalat wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursaleen Sayyidina wa maulana Muhammadin وعن آل وصحبه اجمعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد اشهد <تصفيق> siapa Nabi Muhammad semua selama poro ikan fatihai Allahumma baca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma wa wa wa ya allah Mesti kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh dan tidak surga dan mereka nafsu menerima rezeki untuk mencintai mereka dan masukkanlah kami dalam keturunan dan perlindungan mereka dan kumpulkanlah kami dalam perlindungan. Babi, babi sayang itu orang orang rezeki <tik> rezeki-rezeki mahabdah kok orang-orang rezeki, rezeki, orang -orang rezeki singkul mungkin apa maksudnya oke mancing yang lain tapi kan muslim dulu rezeki kan diantaranya Allahumma yasir ayah musrol yang Ya Allah, mudahkanlah perkara kami. Allah, seperti engkau memudahkan kepada hamba-hambamu yang soleh, luar biasa. Intinya, mari berjalan yang benar pulau ziarah dan bagi mbak di anbar, mbak bagi haji abu ubaidah beriko lupa asar dan asar, tapi bisa yang jam seluas mini. padahal bagaimana nanya itu itu. ziarah lupa asar untuk ini, beriko asar siangnya jam beren ini jam sebelas pagi ini Maru -maru. mati oh. nah, nah, ya kaya... alayah ibu alayah binti ustal khutimah, ansalilah Allah, ansal Allah, Angsal kuburani Allah. Al-Fatihah. Yang bumbah, tegal. <tuh>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 saya bayanginnya, gua tak bayangi, usia apaan orang tau bayangi dari ini jangkau, maaf, biasa aja gini apa gitu gini apa gitu ngehuo sih nanya tau bayangi, nasya Allah lah deh, dari sini, si murid, murid itu tadi wali batang lah, kayak ngomong, kok guru, ngelainya bayangin krono jadi siara ini orang krono, ben, wah, ben diteake sama yang banyo, dia kasih Allah, banyak ngomong bagi aku, beta mulyone lagi antara santri sepuluh sepuluh, 40 sepuluh adalah bagai, Tentriku ziarah, tapi kurang kaya wong goblok. orang iso muni apa Muni menyebabkan apa-apa. Pak apa tapi Tentriku ngomong, dia banget. Sekur, di atas sekur. Hanya kaya lumunit, kaya lumunit, kaya lumunit, kaya lumunit, Ziarah, Ziarah, moconi, sobat tersiboyang wadid, jenar maju sholatullahi wabarakatuh kaya Khalid ngawasan, Khalid maca ini, nah. di apa api ya hanya seletakan kulau habis tidak berdaya oraih sholat sholat apa-apa lah barang-barang selesai nah, ngeriko dungo selesai dungo kulau kakein ban isin dan aku subakir Mungkin, lah, aku seperti gunung, mau kenal mau ketingian mau rapat as seperti, mau nyaranin kan Muhammad Sobirin, gak? Aku seperti Muhammad Sobirin, nak ketinggian jadi, mau anu alih, tak tudui wali-wali Pemalang, iki-iki, wali pekalongan, iki-iki, wali Batang, iki-iki, kwe lidane. Bawal iki kie, iki mbah Iki wiritan iki iki wiritan iki iki wiritan iki kie Nah, buat nake wiritan kuya gak? ya Allah, sidik, sidik tuh yo langsung apa, ngomongnya biasa apa Tapi suruhnya tuh ijazah ini ku Allahumma salli mi'min afadid miyawadah bil-abrahmin da Kata-kata ini, ya Allah selamatkan kamu dari poncoboyau dunia nah, ponco boyo dan siksa akhirat termasuk siksa akhirat dan siksa kubur jadi wajahnya begini aja yang adalah diijazai padahal dikulit lagi, ya diijazai, moco Qur'an telung beluh jus tapi dasarnya kitab eh ya Allah mutin gawane eh ya Allah padahal Liga, tabruk, taruk, dan gitu mau isi tik, ya. isi tik, isi ured, Ayo, bareng -bareng. isi tik, isi tik, isi tik, isi tik, isi tik, isi tik, isi tik, isi tik, isi tik, isi isi tik, isi tik, isi <tih> yang orang wani, orang wani, wani, orang wani, orang mati orang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Allah. salimni salimni afati dunia wa akhirah ya Allah selamatkanlah Pulau saking panca baya dunian lan sikso akhirah amin sudah akan menggara-ngara 90 nggih. Au Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, wa kamu, wa uslifat kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, sebelah kiri inggih dinten kiamat kesebat monitor dinten kipun suarbo kipun caketakan dateng tiang-tiang engkang sami takluan lati para kekipi ye maksudnya setelah mengkoti no kiamat mungsut di tangan ke iki suargo dipare datang dateng ngomong sing bisa jogoh takwa ke jogoh saking kukuhuran langsaking maksiat ono maksiatin nopo ye berarti disini maksiat karena maksiatnya orang di kage dulu apa maksudnya di kage? terus suargo dipare kage? wong kita urut di hisap dulu ditimbang amale bukune urung dikekeke bawa syarotul mustaqim murung kodi barakat e bi insu yu shahidun la di isu yu shahidun klasira ne pisoni ngali sapa mutaqin ha ing swarga panggonan peta ijo moga seden sapa ali Bianna hum klansa tunggu kita izuna magoseneng sopamu takin Bianna hum klansa tunggu nemu takin Ilkul pulal masih runah ikut berongkang teniring teniring teniring ilaiha mareng suarco Masuk di barat ini wong sing takwagin bisa urung logu swargo isi ngomorong masyar sit menghadapi dino kiamat tapi swargo di dipamer ke mung sumer sumer, sumergo si ngomong akini sumung nge wawr akini sing mau jalan lima ratus tahun ngomorong masyar ke dah keadaan kokin kadang memang peteng tapi ningali masya allah indah sekali kalau bayar taj sudah mako seneng heper di anak mual masih nak sudah pengharapan pengharapan leh iya aku bakal terkaygon lagi iya kalau seneng bener seneng. Seneng. Seneng. seneng kan mau gie gie bisa apa nggisa gie sampan orang tahu di hotel karena mau gunung emang um, mau gunung mau wow, besok Api, eh, ajuh, motor, pak, ayal, Resepsi perkawinan jaman daturi padahal sak menurun taure hidung dihias koyo Tembang hidup hidup lor, Tembangi, hidup sama umum, mini medun. panasan. Tapi kok -kan, panas Aku bakal ngebompru, ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru api ngebompru api ngebompru ya ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ya, ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ya Allah ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru orang-orang asal kali ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru ngebompru amin amin ngebompru ngebompru ngebompru si divinus Ya, waktu Gusti, itu dari ayu-ayu temen dong wah, si sejenak kangen gitu. Iya, itu tuh kan, kalau pasti sejauhnya, saya kenal dia tidak ini. Iya, Pak, pasti sama, sejenak-jenak abang, ijo Kuning, Biru, aku sendiri, sing Nek pasti sejauhnya sing abang, Pas Pak, kasih film kuningnya seperti ini dia apa dipotong apa kuningnya, apa? kuning. masya allah, ya Allah api api, ya allah ya allah, sehingga tidak terasa dalam Ora romah sing cari peratipur kerut ke planet ulane ke timeling ah tidak peduli persoalan ilang kabeh. Nah, tapi sing diwurwega kuwi kuwi wong sing disoko jogo -so saka kufuran lan jogo -so saka maksiat. Nek nah, isi ana maksiate ora iso ro. Lha kula lan sami piye?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 Pasis pasis mana nampak gurita pociyo nangges huh. cicit-cicit diswakane oh, ujo kanto masya allah, pires sigal sigal tumeng, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, kok boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, iya iya nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak boh, nggak pindah sebab itu tangga cakis sangat asli nih jadi saya bisa fatayah fatayi laporan nabi lupa ilahin kajian nabi jadi oleh pak mazhohir sangat malik untuk kajian nabi itu orang itu di di tinggal nih kajian nabi kalau mencuci gini pakai nomor cuci besok di harap kiri besok lalu besok luar nih kajian nabi bareng bareng karangan orang awiya surat dan sholihim singgitol jadi kita ngasih kita bisa pintar-pintar nganggap sejaman goblok boleh ngantikan tekan mati orang terserah ngilih goblok pun bisa ngantikan mati ini orang perusahaan pintar karena bias itu hanya apa? itu rahmatibu sih Allah ini ngasih kita ngantikan terus zaman nyus harus ganti pasis yakin yakin pasis ngajar mati orang bakal bisa ngasih kita gunung-ngantikan cacang pasis Oh. <tuh> <tuh> Siapa nih tugasnya burung wangi? Nyosin tak sinau. Mama maturpun, badan beli sepatu turun doang. Lagi tak beli, kurikun. Orang nge- tulisannya toh cilik-cilik. kok kita beli pun, ih mau sinau aja. Bihaesu, Yusa, Ibnu Hamilah, mungkin Faizah, Ibnu Abi, Anu Masuri, Leihagi. Kita duduk, tuh roro no arti. Ororo haro kate, ororo arti. Itu tuh tulisannya. Sili, semasial kau. Saya masih menguang mau nyoma mojo wa waus ripatil caneng mutakil. Saya meranya keluarga kau, biso nang ukuran, karo nang biso nang orang maser, nang surat orang mustaqil, nang hisa, nang misen, tapi bakal jadi lampu bagiin jenengan. Opa, tujuh saja. Monggurung moke. ini Pak Gerowi moco yang suaranya ya. lipati telu 6 karoan 11 karoan papat limolas limolas kali 10 Pilu, satu sembilung, sudah sampi ter, satu sembilung itu pun paling hebat. Seta apa boh, neonon boh, berkeyakinan bahwa kusi Allah ngei gajaran sing luweku in tamo ini bersimak dhuwonge ini, saban benar-benar reneke garosin tiap kungkiti kusi Allah. Muloh Jono tirano sing ngumpuli, gajaran ne saban ngumpuli. Kau bisa memiliki bacaan Alquran sing orang. Saya menerima Yo, Tetap tetap siji adalah taman Alquran. Tetap pen bidukulok mulutian juga. bulan pen tulukulok manakipan juga. Mulan pen Ketinggian bersama yang awal bulan, ya. kagulan, lebih apa Aa, sebabnya Allah kadang-kadang yang ngapunten singkali malaikat. Wah, orang tahu kalau Al-Qur'an sing mulu hutan terus. Orang tahu kalau Al-Qur'an ini ngira sing Singgih Al-Qur'an tinggal. Sekarang orang jamaah pemburu ziarah. Wah. Oh, Memberikan bom, jauh ziarah, jauh puluh malam, jauh diizinkan, 35 minggu, 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 subuh, lah jam 4 kan subuh jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 oh 4 jari, saya orang 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 ah wajib biasa 4 Jamis, tapi kan urang, jam Jamis, tapi kan murah jam jam Jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, ziarah jamis, jamis, jamis, jamis, jamis, ziarah ben jamis, jamis, tapi jamis, utama jamis, cinta jamis, jamis, jamis, jamis, dan aslinya, ziarah itu siji mustahabah lor li ajri ittibar oke li ajri ittibar terus li ajri telu siji sunah pengloro ngarep-marep nek kan belajar ah, aku bakal mari nek ngimutan pe telu li ajri tabarruk ngloro ngalap barokah misale telu si bapakne telu dan ini saya jahat, di lagi, Aldian. Di apa, suna. Sunnah Muni? Di sini apa, Sunnah? Pengeluhur, ngalap Sunah pelajaran, naik jemputan mati, dan ini lodo. Pengeluh, telu barokah pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, pengeluh, Setunggal napa? Surna Bebini napa? Semua pelajaran Pintu e napa? Alaparokar Ah, bes inter pintar ngee? Ngee Gak -e -e -e. <tuh> <tuh> ada apa kita irahasianya, mana lagi irahasianya? <tuh> Kukuran rekor awliyaki dan kono-kono malaikatnya Si khusus tergeriku, si tujuannya apa malaikat mau nyampe ke datang kusi Allah datang tiap-tiap ikan tiap, eh, dono buat ini yang eh, kuburannya boro kali lagi jarang diketahui lagi jarang diketahui lagi singkuturi oke, okay. sinuturi, itu Syekh Abdul Wahab As-Sya'romi warma'adu wani Syekh Abdul as wali besar wali dunia lah Syekh Abdul Wahab As-Sya'romi bisa mengerti itu diwulan tere kia ini manai, gurune tapi tidak disebut ke Indonesia, allah syahabulah masyarani sisanya pembetan pulau guru pulau jadi syahabulah bahwa nang kuburan poro malaikat joko pusing nyampe ke kuburannya lah aja kuburan nang masjid mau gua goblok tapi belum ngomong-ngomong jadi nyangel nyokeri dong bapak gitu syuker yang baru masih ngomongin orang ketiga orang ketiga yang menang sih gini apa gini apa mesti kurang jembar apa lagar kurang jembar aku mah kurang jembar dong aja cari ngorang korowali oh harap gua goblok orang ketiga orang ketiga orang ketiga sampe lu belum ngomong ngangel ngangel gitu dong orang nyuker nyeberi Wa ummu risatil jahim lil maghawin wa orang keno wa burizati wa bur rizat wa burizat lan dip edengake yen jelas aki opo aljimu ja opo neraka jahiin lil hawina kanggo wong-wong kang kesasar sanga puluh lantin lan dintenipun neraka jahim di por kadeknya datang tiang-tiang engkang sambil kubur. Aywaioma aywaioma cipilat anaru gol hirutan libolin antorikil iman betakwa. Lantin dalam dinari hidat yang neroko jahim halit jelas welo-welo neden jelas termedan. Isi dan roh-roh masuk, roh jelas, di film ini jelas. Murube genah, kena, genah, naik kena, mulai mulai naik kena, umur baik kena. Kan gusap gusai, wong sing kesasar, soto torik, iman. Suci, torik kill iman, kill sopo, ukur sama sekali pimpin iman. Kesasar sobat dalam iman datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji di hati, hati, ngaji sing hati. Masya Allah, bapak keimanan bapak otak bab keimanan bapak otak bapak tahu kita bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak bapak di Itulah rumahnya oke, okay. benar apa orang oh, ojo asal ngaji, ojo oh, asal ngaji tapi insyaallah naik jahit, ya benar-benar gira-benar nge, -gir. insyaallah mulang tau akib datul awal murah, abdabu bismillah iwarrubani, wabdurraimida ibn tisani, wabdurraimu awali al-akhir, wabdurraimu awali wabdurraimu awal, wabdurraimu itu lagi, apaliku pak kan gua suhul kholil kali ini fi atam hakal kali ini insyaallah suwatu niki ngendikane Syekh Ahmad Marzuki ketika ngaran iki diulah langsung dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki Marzuki iki mohon biasane kita padha ng diulah langsung karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal zaman ini usaha to usaha kesabi mesjid isi sing diulah Syekh Ahmad Marzuki bisa ditulis di Nabi Suki bisa ditulis di kitab Muhammad SAW, bisa awam disarai Nabi Muhammad SAW, bisa ditulis di Nabi Muhammad langsung bisa ditulis di Nabi Muhammad SAW, bisa ditulis Nabi Muhammad SAW, langsung di Nabi Muhammad SAW, di Nabi Muhammad di Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW, bisa ditulis Nabi Muhammad SAW, lagi iya kira-kira di keramat bagus di makanya ayam kumum ya Allah sampai besok menyalisya makasih Allah ya Allah ikutu ikutu mengatakan mulai aku itu situ lagi bagian Allah penting penting penting penting penting senang yang gunanya pastinya bujok wendang Allah kami mungkin dan bilang tinggal kami mungkin sitip para rusul Benar bangun capek mau alusung korang aman aku susah untuk sombong alusin kita brenggoro sonaka ke sifat deh wala e Allah Patona rusuh kita mau alusung kudu berangka brenggoro sungguh sifatang sifat yang mengusulkan orang kaget raja brenggoro sungguh badan belum saling Eitan ini kusilungkan kentut depan sifat rombolo langka pesi pasang pemoi leku Jadi langit bumi bangsa si gede seponnya gede tiga dua dua sama ne apang gede gede nanti nanti bontong gua ngakusi gua nah nih kan nih jelas belok belok Yaiku itu dijelas lagi sing kumohon si kesosak soket dalam iman lan dalam takwa. insya Allah ngaji koran ini orang, -orang mana mana kasis yakin Jauh kembali yakin, 100% yakin bahwa kitab sindikatan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Bartai ini adalah hak benar, gurune ya, ya, ya. Syekh Nawawi Syekh Yusuf luar biasa malam, gurune Syekh Yusuf Syekh Muhammad Arsyad luar biasa malam, gurune Syekh Muhammad Arsyad yaitu al kurti ijab hebat mani. Al guru, mana Allah, hebat, mani. Adalah, Zabzani, Allah, hebat, mani. al kurti Gurune mana musyur hebat mana Gurune adalah hebat mana hebat wali kamil, wali guru wali wali wali wali mana hebat mana Muhammad bin Muhammad Imam guru dari guru mana? dari guru sekalian hebat mana luar biasa mana? sekalian itu guru mana? itu Hajar al askolami uas kormana yang jadi salah yus noro sing orang korma mana? lebih besok tak kaget kita waroh kape aji kuya, besok gompos semua aji ya kali pulau pantai oh mauro, juro rekening sekalian sekali rekening imam syafi'i kau kaget Rekan Imam Malik kok kaya, rekan Imam Nawaf kok kaya, rekan abdul Thalib kok kaya, ya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi al masukuna komplek-plete merokok jaran isi sini. Naro'o <tuk> bacahe lam kuii si pitong kolo, mek, pitong kolo eun si chik kiti nee, itu memiliki sumber nih pita mulu ego sumur sumber sici jadi ini sakumi ini mah sumber sici atau lainnya pita mulu setiap lain dihuri udah kalau jadi pita Setir hiratan takwa, takwa ya Allah tapi bukan ya Allah Allah, Allah, Allah lan syabat al -Murra. syabat kaji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syabat para ahliyah, muka-muka, kurang ajarin bukan tentang nasut yang nekat diurutkan sih darah saja anaknya orang, urut apa aja? Terus banyune ikut isine harus keti campur di dijici. Umpet suara berdugu, berdugu berdu berdugu berdu berdugu. Tiru adalah cara seribu tahun musim gugur. Biasanya cara seribu tahun semanggu. sorak kesasa Bapakku takwa ninyo apa kita tulah bugho apa Dia -gau -gau. Aku harus Aku tidak Aku harus mencintil Aku Aku harus mencintil Aku semua seluruh. utara rakyat maka pria dia Tujuh cerita, hai yang lagi benar-benar terjadi, ya kali mau si Swargo, si misal Joko sama masih, Joko Songo masihan, urus Roswargo, lainnya masihan itu si akeh, dia ngasih kualiti, jelas akeh, orang kesan dalam iman dan takwa, lainnya tapannya pilih serba salah kau ojo, yo nanti ini kok harus semang kerja, ojo orang hati kerja. Kerja di mikir oke di mikir apa gak Iki lagu sing, paling berat Anak terusan ya, kita. Anak terusan, orang bongkar, orang tenggoraknya Iki ya? Pikir bongkar, ibu. bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, bongkar, mengerikan wana yang jadi setiap sumur gede ini jadi gede gede disik bumi setiap sumur pada kehidupan yang orang setiap La, di Sekolah maka kalau pada millede tentang lah antara sumur merasa nah orangnya DESI secara universe, mereka member sufferingen tarus yang mereka hampirkan, mereka akan mencer court yang tarus Wisma Semarang, jarak seratus tahun, wis mulai gali-gali kambing kari tanggal dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh empat, dua puluh main-main, puluh empat, dua puluh empat, yang apa sih, ku akhirat terus ya lho aulia apa tapi illahi taala illahi taala ini terus orang jam enam istirahat lagi itu siapa kalau tinggal terusan terus gini, terus e, bro, bunga, arep, digi, di akeh di dari Allah Taala, ibu, sangat menekan sekali pabuk ibu kuduhannya di jikur kita tapi bahkur mengarmai buku-buku al-sabrati Allah al dari Allah al-sabrati Allah al-sabrati Al-Quran al, al, al Nabi Muhammad s.a.w al-sabrati para al awliya syuhatak sulih wal-ulamah il-animin Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-alifil mahluf ujburna hajan Allahumma inna nasalka bijahi nabikal kareem wa bihormati al-Quran azim wa bihormati awliyaika al-Mumradin antusani ala Sayyidina Muhammadin wa anna Ali Sayyidina Muhammadin wa antaj'alana bin umurina farujan makhrujan wa taqviya hajatina Allahumma a'idna min adab bilqun adabinna Allahumma a'idna min adab bilqun adabinna Allahumma a'idna min adab bilqun adabinna Wa adakhirnal janadna mal adrar Ya aziz, ya ghafar, ya rabbal al alami Allahumma salimna min afadid dunia Wa adabil akhirah, Allahumma salimna Sunnah, min abadidnya Alhamdulillah